Kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Ancaman resesi ekonomi global semakin nyata. Salah satu persiapan yang perlu dilakukan adalah dengan membangun aliran pendapatan tambahan. Ada tidak perlu menjadi ahli untuk memulai. Bahkan sebagai pemula, ada lusinan cara untuk mulai menghasilkan uang tambahan secara online. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda siap melakukannya. Satu, terlibat dalam riset pasar. Perusahaan terus mencari konsumen untuk menguji situs web dan produk digital dan untuk memberikan umpan balik tentang produk terbaru mereka. Kabar baiknya, anda tidak perlu menjadi ahli dalam menggunakan produk atau layanan untuk ikut serta dalam riset pasar. Bahkan, merek tertentu seringkali mencari orang yang tidak tahu banyak tentang produk mereka untuk mendapatkan pemikiran awal mereka. Sebuah perusahaan video game misalnya mungkin membayar seorang pemula game untuk menguji seberapa intuitif game tersebut untuk orang-orang dari semua tingkatan. Namun, Anda tidak perlu menguji game. Ada banyak situs yang merekam orang yang menggunakan situs web mereka atau menavigasi produk baru dan membayar mereka untuk usaha mereka. Misalnya, user testing membayar $10 untuk perekaman layar 20 menit dan situs survei seperti Swagbucks, branded survey, membayar responden mereka untuk waktu yang mereka gunakan. Dua, menjadi tutor online. Ajarkan apa yang Anda ketahui. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka ketahui. Apakah itu trigonometri, buku sastra klasik, atau tata bahasa Mandarin atau Inggris. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu ahli tapi hanya perlu selangkah lebih maju atau selangkah lebih tahu dari orang yang ada ajar untuk membantu mereka. Karena itu, ada banyak sekali situs web yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia menjual pengetahuan mereka kepada siswa. Dan karena sebagian besar pelajaran dilakukan melalui video call, obrolan video, atau bahkan obrolan teks, anda dapat bekerja dari jarak jauh dari mana saja. Industri ini telah meledak selama pandemi, memberi orang cara mudah untuk menghasilkan uang secara online, terlepas dari seberapa banyak yang mereka ketahui tentang suatu topik. Situs seperti Tutormi dan Wisan memiliki proses penyiapan yang mudah dan memungkinkan Anda mengiklankan layanan Anda kepada calon siswa di beberapa negara yang berbeda, baik Anda mengajar matematika, sains, bahasa Inggris, atau bahasa lain. Jika ada sesuatu yang sangat Anda ketahui, Anda dapat membuat tutorial singkat atau menjual pelajaran Anda kepada pemilik bisnis. Tiga, menjadi peneliti online. Pekerjaan ini hampir sama dengan pekerjaan nomor satu, yaitu terlibat dalam riset pasar. Hanya di sini Anda perlu pengetahuan dasar dalam bidang tertentu. Apakah ada pandai menggunakan Google untuk menemukan informasi spesifik? Jika demikian, ada banyak peluang bagi Anda untuk menghasilkan uang secara online. Banyak perusahaan di industri yang berbeda memperkerjakan peneliti web untuk menemukan sumber informasi yang paling relevan dan dapat diandalkan bagi mereka. Kemudian, mereka membagikan info itu dengan klien mereka untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis yang tepat. Anda dapat melamar untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang Anda butuhkan hanyalah komputer dan akses internet. Berikut adalah beberapa perusahaan yang secara teratur mencari peneliti online. Wonder, memperkerjakan peneliti virtual untuk menemukan jawaban berkualitas atas pertanyaan yang diajukan oleh kliennya. Tugas mungkin melibatkan pengumpulan data statistik, menjelaskan tren pasar, atau menentukan landscape kompetitif. TEN-IQS Memekerjakan pakar industri yang dapat meneliti dan menjawab pertanyaan yang relevan dengan industri khusus mereka. Jika Anda memiliki pengetahuan yang luas tentang suatu industri, anda dapat mendaftar untuk bergabung dengan tim ahli TEN-EQS untuk mendapat kesempatan bekerja pada proyek penelitian langsung. Ada juga dapat melamar pekerjaan riset internet di Upwork dan Indeed. Empat, membuat transkrip rekaman. Layaran transkripsi masih banyak diminati berkat semakin populernya konten video dan audio men berarti mendengarkan podcast, video, atau rekaman audio dari saluran YouTube dan mengubahnya menjadi dokumen teks. Selain bergabung dengan situs seperti Upwork dan fever yang mengiklankan peluang menyalin, Anda sering dapat menemukan pekerjaan online paruh waktu sebagai transkrip untuk perusahaan di berbagai industri. Mereka terkadang membiarkan Anda bekerja dari jarak jauh, yang berarti Anda bisa mendapatkan uang dari rumah. Transkriber dapat dibayar dengan cukup baik, kadang-kadang lebih dari $25 per jam. Tetapi, akan membantu jika Anda seorang pengetik yang cepat dengan pemahaman yang kuat tentang tata bahasa dan tanda baca dalam bahasa yang Anda transkrips Lima, menjadi asisten virtual. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengatur dan merencanakan, menjadi asisten virtual adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang ekstra secara online. Pekerjaan dari asisten virtual adalah melakukan berbagai tugas seperti mengelola halaman media sosial, membalas email, dan menerima panggilan telepon atas nama bisnis. Pekerjaan asisten virtual meningkat tajam. Ada dapat memulai dengan melamar pekerjaan di Upwork, Indeed atau asisten virtual. Virtual assistant rata-rata menghasilkan sekitar 19 dolar per jam menurut memang.com. Beberapa asisten virtual juga telah menemukan kesuksesan dengan membangun merek pribadi mereka sendiri dan mempromosikannya kepada pengusaha dan startup anda dapat mengikutinya dengan membuat halaman bisnis Facebook dan mencampurkannya dengan konten yang mempromosikan layanan Anda. Demikian sharing informasi tentang cara untuk menghasilkan uang secara online, khususnya di masa resesi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.